serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia mengenai bunda Lesti dan Rizky Billar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kawin ini makin gak bisa mokon dengan penampilan Lesti saat belanja Rizky di acara konser Betran Petok Kolaborasi duet bareng antara Lesti dan Betran ini bakal pecah bersahabat ya. Hari ini jangan sampai lupa saksikan untuk tentunya penampilan Lesti Keciora akan paling ditunggu oleh kita semuanya, terkhusus fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Keciora. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sabarating Underscore Fatihnya Lesti. Masya Allah, Bismillah, saya sehat, sehat dan semangat kembaranku. Semoga besok Allah berikan kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya postingan semalam luar biasa. Tentunya tampil hari ini jangan lupa saksikan untuk selalu menantikan penampilan Lesti Kejora. Kemudian juga bersahabat, ya potret masih semalam saat gladi Tawa, senyum membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada sosok Lesti Kejora kembali ceria is ya Bunda Lesti fans aja pastinya bahagia banget kembalinya Bunda Lesti di atas panggung perdana di konser acara Betron Peto ini Masya Allah banget kita lihat juga persahabat ya. ini ada jadwal mengenai konser Betron Peto hari ini untuk jam 7.00 persahabat ya. absen dan pembagian nomor peserta dancer dan singing competition jam 8 mulai dance dan singing competition jam 10 penukaran tiket Jam 14.00 pengumuman dance dan singing competition pukul 16.30 open gate super festival pukul 17.00 itu gladi resik veteran sepuluh Pukul 17.30 open gate all tickets dan pukul belas, itu konser dimulai. Buruan persahabatnya level Lovers beli tiketnya, ada Bunda L ya. Jangan lupa untuk saksikan, idola kesenangan kita yang akan tampil menyuguhkan kebahagiaan dan kejutan hari ini untuk kita semuanya. Dan selanjutnya disimak juga diunggah di gasnya Bu Fir ya, mengunggah kembali postingan dari pendukung acara lapor Pak. Ada sebuah kalimat nih persahabat Halo guys, bantu naikin rating lapor pak di google lagi yuk Karena ada salah satu fandom artis yang dislike rame-rame Jangan karena satu episode yang kurang baik rating lapor pak jadi menurun Padahal lebih banyak yang bagus-bagus kemarin dari 99% jadi 22% Ini bukti bahwa dukungan Leslar luar biasa dan tentunya acara lapor Pak Aja Persahabatia ya, sampai anjlok turun drastis ratingnya di Google mencapai 22% dari 98%. Nah, itu sadar kalau kurang baik. Mudah-mudahan ya, tidak ada lagi tontonan-tontonan yang merugikan idola kesayangan kita. Kemudian juga Persahabatia ya, perhatikan ada sebuah informasi yang kita dapatkan dari Rosa Anaskales 24 lar. Tanggal 18 November 2022, AAB menikah di Bandung. Itu kata Abah, persahabat. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat mereka sepaket plus keluarga besarnya. Amin. Hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga di pernikahan Aabeni nanti berkumpul keluarga besar less large. Kita selalu mendoakan. selalu semua dan selalu menunggu kejutan itu. Dan berikutnya juga, persahabat, ya, ada sebuah kalimat. Atau kata-kata yang sangat bijak Andai engkau tahu betapa sulitnya Seorang pendosa mencari jalan kembali kepada robnya niscaya air mata memperlinang Dan lisanmu tak akan sanggup menyakitinya Ini kata-kata yang sangat bijak Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Fidik Salin mengatakan Subhanallah Allah akan lebih menghargai hambanya yang penuh dosa tapi berusaha untuk selalu bertaubat daripada hambanya yang selalu merasa baik dan lupa akan dosa-dosanya, astagfirullahaladzim. Ya, persahabatnya. Kita tentunya tahu apa yang dirasakan oleh Lesti dan Rizky Skibila. Mereka belajar menjadi lebih baik. Kita selalu mendukung itu, dan mudah-mudahan kedepannya rumah tangga mereka pun akan rukun, akan bahagia. Kita doakan. Untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Milar Kita masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar menarik dan bahagia Dari idola kesayangan kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh